Berikut pembacaan surat keputusan dan pengukuhan calon anggota formasi disabilitas menjadi anggota formasi disabilitas. Kepada Mbak Purwanti, kami persilakan. Terima kasih Bang Jona. Eh, mohon maaf saya tidak menyalakan video karena takutnya nanti sinyalnya terputus-putus. Uh, surat keputusan nomor 001 garis miring formasi titik SKEP garis miring 6 Romawi garis miring 2021. Tentang pengukuhan anggota formasi disabilitas tahun 2021. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, deklarator dan inisiator formasi pada tanggal 26 Juni 2021 menimbang satu, bahwa formasi adalah sebuah jaringan gerakan dan kebijakan di dalam perlindungan, penghormatan, serta pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas guna mewujudkan Indonesia inklusi. Dua, bahwa keanggotaan formasi disabilitas bersifat terbuka, independen, non-diskriminasi, dan kesetaraan gender serta kolektif-kolegial. -kolegi Tiga, bahwa statuta merupakan landasan pergerakan advokasi formasi disabilitas. Mengingat, satu, statuta formasi disabilitas pasal 13. Memperhatikan, satu, Hasil seleksi dan verifikasi deklarator dan inisiator kepada 110 calon anggota yang telah mendaftar hingga 30 Mei 2021. Memutuskan, menetapkan, satu, mengukuhkan nama-nama terlampir calon anggota formasi disabilitas menjadi disabilitas Dua surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 lampiran surat keputusan surat keputusan nomor 001 garis miring formasi titik SKEP garis miring 6 Romawi garis miring 2021 tentang pengukuhan anggota formasi disabilitas Daftar nama anggota formasi disabilitas Yang telah dikukuhkan sebagai berikut satu Abdul Rosid dalam kurung individu 2. Abdullah Raul Ra'uf HS dalam kurung individu 3. Agatha Febriani Anjar Sari dalam kurung individu, empat Agus Hasan Hidayat dalam kurung individu, lima Agus Wala dalam kurung permata Makassar, enam Agustin dalam kurung individu, tujuh Ahmad Halim Yulianto, tim advokasi difabel kota Surakarta, delapan Akrim Ilma Mufidah dalam kurung individu 9 alam Rahmanda dalam kurung ikatan guru tunanetra inklusif 10 Alita Karen dalam kurung individu 11 Ambrosius dan dalam kurung forum bela rasa difabel nian sika dalam kurung forsatika. 12, Ananto Setiawan dalam kurung disabilitas Tegal Bahari, tiga belas Andi Joko Prasetyo dalam kurung PPD Mitra Sejahtera, empat belas Andi Kasri Unru dalam kurung individu, lima belas Angga Damayanto dalam kurung individu, enam belas Angga Yanwar, dalam kurung individu, 17 Antoni Sakputra (SSMA-PHD) dalam kurung individu, 18 Antonius Widinugraha (dalam kurung DPC Gerkatin Ngawi), 19 Ardiansyah (dalam kurung individu), 20 Ardianto (dalam kurung individu), 21 Ari Kurniawan (dalam kurung individu), 22. Aris Aditya Resi, dalam kurung disabilitas Tegal Bahari. 23. Bambang Suryanto, dalam kurung individu. 24. Basri Andang, dalam kurung individu. 25. B. Uh, Stevia P. dalam kurung DPC Gerkatin, Kota Semarang. 26. Berti Solidima maling, Malinggara dalam kurung individu. 27. Catur Sigit Nugraha dalam kurung individu. 28. Dewa Ayu Putri dalam kurung Yayasan Bakti Senang Hati. 29. Dodi Kurniawan Kaliri dalam kurung individu. 30. Dr. Andes Setia Adi Purwanta. MPD dalam kurung Dria Manunggal Yogyakarta 31 Dwi Aryani dalam kurung individu 23 Edwin Purnama Hartanu dalam kurung individu 33 Eka Adi Ilham Syah dalam kurung individu 34 Elvi Andi Nain dalam kurung individu Tiga Etis Sulistyo Yoidi Martin Trisna Ayu dalam kurung individu. Kemudian 36 Fahmi Arisa dalam kurung individu. 37 puluh tujuh, Abdiah dalam kurung individu. 38, Fatimah Asri Mutmainah dalam kurung Irembang Rembang. 39, Gede Ade Putra Wirawan dalam kurung Bali Dev Community. 40, Hafiz Mu 41, Hari Kurniawan dalam kurung individu. 42, Haswandi Andimas dalam kurung individu. 43. Hartiana Prasetyawati dalam kurung Wahana Keluarga Serebal Palsi. 45. Isma, Isma'idu. 46. Irna Risa Yulias Tuti dalam kurung individu. 47. Irna Risa Yulias Tuti dalam kurung individu. Kirniyati Samosir dalam kurung individu 48 Ishak Salim dalam kurung Yayasan Pergerakan Difabel Indonesia untuk kesetaraan 49 Ismail Aris shmh dalam kurung individu 50 istini Anggoro dalam kurung individu 51 Ita Mufrita dalam kurung individu 52 Jamaluddin dalam kurung individu Johnny Yulianto dalam aman damanik dalam kurung individu 55 kasihan dalam kurung individu 56 kartaning Tias dalam kurung individu 57, Lalu Wisnu Pradipta dalam kurung individu, 58 Leni Febrianti dalam kurung individu, 59 puluh Lia Marpaung dalam kurung individu, 60 puluh dia Surya Atyani dalam kurung individu, 61 puluh Lucia Palulungan dalam kurung individu, enam M Am, Amal Alaba dalam kurung individu 63 M Ansari dalam kurung individu 64 Margareta Helena dalam kurung forsadika atau Forum balasara dipabel Nian Saka 65 Marwan Ansari dalam kurung individu 66. Marwan Dianto dalam kurung 68. Muh dalam kurung individu, 69. Muh dalam kurung individu, 70. Muh Masum Iswar dalam kurung individu, 71. Muhammad Fatoni dalam kurung individu, 72, Mursalim dalam kurung individu. 73, Ninyoman Anamartanti dalam kurung individu. 74, Niputu Chandra Dewi, individu. 75, Nila Dini Haryanti dalam kurung Australia Indonesia Partnership for Justice Program IPJ2. 76, Nila Timbuleng dalam kurung individu. 77, Novita SIP dalam kurung individu. 78, Nur As Asrofi dalam kurung KD2 Demak. 79, Nur Sarif Ramadhan dalam kurung Yayasan Perdik. 80, prianto dalam kurung individu. 81 Puji Handayani dalam kurung sangkar inklusi tunas bangsa 82 Purwanti dalam kurung sikap Indonesia 83 Puterwiwiwoho dalam kurung individu 84 Rahmi Zola dalam kurung individu 85 Rani Ayuhapsari, dalam kurung pusat rehabilitasi Yakub. 86, Ratna Kristina. 87, Ratu Mas Dewi, dalam kurung individu. 88, Revin Individu, 88, Darwati, dalam kurung individu. Individu sembilan puluh Prifka Atu dalam, dalam kurung ikatan keluarga difabilitas kota ternate 92, puluh Rianti dalam kurung, kurung komunitas apa difabel Semarang 90, 94, Serwin main Benar Robinson, selamat hari dalam kurung individu. 96, Sri Hartanti Sutanto dalam kurung individu. 97, Sri Lestari dalam kurung individu. 98, Estefanatus Samsiah dalam kurung individu. 99, Sunarman Sukamto dalam kurung PPRBM Solom. 101, satu Supriyadi, Perkumpulan SCI Kabupaten Klaten. 101, Suyanto dalam kurung individu. 102, dua Syafarudin Syam dalam kurung Gemah Mamuju. Seratus tiga Saiful Anwar SS dalam kurung individu. 104, Toveksidik Asfi dalam kurung individu. 105, Teguh Kasianto Esos dalam kurung individu. 106, Trifebri Koirun Litom dalam kurung individu. 107, Ulya Ufya Mutmainah dalam kurung individu. 108, 8, Umi Salamah dalam kurung Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri. 109 Umi Saroh SPD dalam kurung Individu. 110 Yulius Rembak Regang dalam kurung Individu. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2021, Deklarator dan Inisiator Ketua Umum Muhammad Joni Yulianto. Mohon maaf Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, jika ada kesalahan penyebutan nama dan jabatan, kami mohon dimaafkan. Dan dengan memohon berkah dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini kami meneguhkan nama-nama terlampir sebagai anggota formasi disabilitas. Semoga Tuhan Yang Maha Esa dan menguatkan kita semua sebagai formasi disabilitas dalam mengupayakan mewujudkan serta merawat inklusif disabilitas yang setara di Indonesia akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waktu saya kembalikan kepada Bang Jonah Terima kasih Terima kasih Mbak Purwanti genap sudah kita menjadi anggota formasi disabilitas